Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan salam sadi di sini, alam teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, ini adalah mini scoop atau rumah keong. Uh, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana hasilnya? Mari ikuti video kami. Jangan skip. Baik, teman-teman, seperti biasa, ini adalah bahan-bahannya. Ini speakernya eh uh, 2 inci 4 ohm 5 watt. Ya, ini bagian dalamnya. Ini bagian untuk uh, biar kelihatan seperti rumah keong beneran ya bagian bawahnya ya. Tiga ini akan kita gunakan untuk bagian skupnya Oke. Okay. Ya, ini bagian belakang uh, depan, samping eh samping kanan kiri, atas bawah belakang ya yang belakang jangan lupa dikasih uh, soket 3,5 atau terserah teman-teman yang penting ada jalur untuk speaker Oke okay, seperti biasa lebarnya ini 10 tingginya 11 rata-rata semua sama kecuali yang scoopnya sekupnya scoop terserah teman-teman Oke okay. Yang pertama-tama dipasang itu bagian scoopnya teman-teman Bagian uh, untuk speakernya uh, Lebarnya 10, tingginya 6 Dan juga ada yang tingginya 7 Oke okay. Ini bebas teman-teman Yang penting ada udara ya Ini ngetes bagian belakangnya juga nah, Dibuat seperti itu teman-teman uh, Ini tidak tidak berbentuk luwes ya tapi U nya oh, kotak karena agak kesulitan kalau kecil itu bisa sih cuma uh, kurang lebih hasilnya sama kira-kira oke okay, ini mirip labirin tapi kalau labirin kan di bawah kalau ini di belakang ya seperti itu dan uh, seperti rumah keong lah begitu ini tepat untuk kabelnya ya teman, -teman ya. oke okay, biar biar kabelnya ini enak lah uh, ke depannya gitu di lem pokoknya semuanya intinya di lem teman teman main lem kayu biar suara betul-betul udara itu keluar sesuai dengan arahan kita lah gitu kan intinya begitu apalagi tripleknya ini kan sengon dan tebelnya tidak rata teman-teman tebelnya tidak rata nanti kalau ada yang seperti kekurangan ukuran sebetulnya bukan kekurangan ukuran tapi memang susah ngepaskan kalau anunya ini tebelnya tidak rata sekali dilebihkan dulu, baru terakhir-terakhir dipotong, di dirapikan itu bisa. Oke, cuma tidak kami lakukan seperti itu. Kalau untuk dijual ya harus betul-betul presisi, teman-teman ya. Pas uh, saran kami kasih uh, yang ini, yang betul-betul uh, bagus lah tripleknya. Oke, skupnya atau bagian bawahnya ini yang akan membentuk seperti rumah keong ya dipasang oke okay. dipaku pelan-pelan aja dilem ya uh, untuk kayu-kayu atau lubang-lubang kita tutup dengan lem kayu pakai dempul kayu juga serbuk kayu bisa sih jemur dulu ya oke okay, sudah seharian itu jemurnya cuma disingkat sama kami diamplas dulu teman-teman ya di suka-suka kita tingkat kehalusannya seperti apa ya mau diganti yang lebih kasar atau lebih halus yang penting ya yang penting kita suka lagi itu kan kadang-kadang ada orang yang suka boxnya kasar seperti itu oke okay. nah setelah ini betul-betul dihaluskan eh, kami ngecek sekali lagi kabelnya takutnya ada yang ini ada yang putus begitu Konektivitasnya dicek teman-teman. Nah, ketika konektivitasnya semuanya dikira-kira oke. Okay, oh ya, ini mau dipernis kuas atau pernis semprot atau cat warna-warni terserah teman-teman. Nah, kalau sudah oke okay semua dipasang teman-teman. Nah, ini kami ngelemnya pakai lem tembak ya, bukan ini pakai bukan pakai selasi lagi atau karet double tip itu. Oke okay, seperti ini. Hati-hati pakai-makaikan -hati, skrup, pasang skrup ya. Takut kena daunnya. Hah? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Oke, okay, sudah saya pasang dan uh, mic akan saya taruh di sini. Teman-teman, langsung saja akan saya nyalakan sebelah Rohim. Oke, okay, teman-teman, demikian ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.